Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia terbaru Seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar. Namun bagi kalian yang baru menemukan channel ini Seperti biasa bersahabat ya Bang Mimin akan mengingatkan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Terupdate dan terhangat Seputar idola kesayangan Lesti dan Bilar Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Bersahabat ya mudah-mudahan Bang Mimin selalu memberikan Kabar-kabar baik dan bahagia Dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita persahabat tentu Bang Imin akan menyuguhkan kabar baik dan kabar bahagia di siang hari ini Alhamdulillah persahabat duet lagu Bismillah Cinta Bunda Lesti Papa Billah, di acara semalam Tepatnya di acara Sofi Big Ramadan sel TV show ini Alhamdulillah sudah masuk di 22 trending Wah, Masya Allah banget ya kebanggaan sekali dan Alhamdulillah persahabatnya berkat dukungan support yang sangat luar biasa dari para sahabat Lesler mudah-mudahan tetap kompak tetap solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kita dan info ini juga kita dapatkan dari akun Delvina underscore Leslar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Yey udah trending dua-dua Yuk, pucukin lagi Yuk, siap-siap, para sahabat, ya Jangan patah semangat Kita buktikan bahwa Leslar pendukungnya banyak Banyak sekali juga komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Dina dan underscore in satu-satu Alhamdulillah semangat naikin terus, tuh, Masya Allah banget nih, ya, yuk, sama-sama semangat. Mudah-mudahan, Bismillah Cinta, lagu yang dinyanyikan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora di acara Sofi, bisa trending nomor satu ya, amin. Kita tentunya harus bekerja keras juga nih, untuk selalu mensupport dan mendukung karya-karya Lesti dan Bilar. Selanjutnya, persahabat, kita simak juga, ada juga vitamin manja, momen saat Papa Bilar dan tim main sepak bola semalam yang diunggah oleh Bagas Salfok dengan Papa Bilar yang sedang duduk, persahabatnya Masya Allah Terlihat ya, aura-aura terpancar dari ratu wajahnya Papa Bilar Masya Allah Semoga selalu menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi ya untuk banyak orang. Selanjutnya, sahabat ada kata-kata yang sangat bijak dari Bang Boril. Unggahan kemarin, persahabatnya dari Bang Boril ini memposting foto yang sangat keren dan pastinya kita salvo dengan kalimat-kalimat yang dituliskan, kata-kata yang sangat luar biasa yang diposting oleh Bang Boril. Bismillah. Hidup kita tidak akan pernah positif, jika pemikiran kita selalu negatif Gunakanlah otak dalam pikiran kita untuk hal yang baik Maka insya Allah hati kita selalu akan lebih tenang, amin Wow, Masya Allah banget ya Kita bangga banget nih kepada Mom yang selalu memberikan hal-hal positif Mudah-mudahan persahabat ya selalu sehat, selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dimanapun berada banyak sekali persahabat ya, tentunya tanggapan positif juga yang diberikan oleh para sahabat Dari akun Instagram, Radisti Desia mengatakan, cakep kata-katanya setuju Wah, masalah banget ya Ini emang the best banget Bang Boril, semoga selalu menjadi contoh baik juga untuk banyak orang Berikutnya persahabat dari info juga dari Sofi Indonesia karena bakal ada acara juga nih, tentunya acara Big Ramadan Extra Sale. Ingat, tersabit ya, acara Sofi Big Ramadan Extra Sale. Di tanggal 5 Mei, kita simak di kalimat yang dituliskan oleh Sofi Underscore ID mengatakan, Sobat Sofi, jangan lewatkan Sofi Big Ramadan Extra Sale promo puncak 5 Mei. Nikmati belanja sepuasnya dengan promo bombastis, mulai dari gratis ongkir. 0 rupiah semua toko, cashback 100% lima waktu, hingga beli satu gratis 1, mantap banget kan, langsung aja cek informasi lebih lanjut di sofi.co.id oh, Masya Allah banget, ini bintang iklannya, ada Papa Bilar dan Bunda Lesti, semoga di acara Sofi Big Ramadan Extra sale juga bisa menampilkan Bunda Lesti dan Papa Bilar, amin dan berikutnya juga persahabat ada unggahan spesial dari Indosiar. Yang mana memposting video saat Bunda Lesi Kejora bermain tebak kata. Dengan peserta di festival Ramadan. Ini bikin ngakak banget ya yang tebak katanya santuy. Padahal Bunda Lesi sudah ngegas banget ya. Aduh Masya Allah pokoknya ini seru banget. Semoga Bunda Lesi selalu bisa menghibur, selalu bisa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 ini dulu informasi ini siang ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh